akan menjelaskan apa yang saya dapatkan tadi waktu nyopir dari Solo sampai Krian ini ya. Nah, saya sempat wilayah Krian ya, sempat terjebak dengan kata sidoarjo. Jadi dari 15 sampai Surabaya saya. Ya, terus baru putar balik. Ya, saya lihat GPS-nya, maksudnya kalau sidoarjo ya nanti buka GPS-nya. Kalau udah mau keluar tol sido du, sidoarjo, untungnya. Ya untungnya gerbang tol Surabaya itu Saya buka GPSO oh, Ternyata ada di kri Makanya datangnya agak ter Agak Ya ha? Agak Nah tapi saya dapat ilmu Karena salah satu guru saya adalah Sopir-sopir truk Salah satu guru saya adalah Sopir-sopir truk Sopir-sopir truk itu kan Truknya suka dikasih tulisan ya. Betul? Nah, itu tulisannya itu banyak sekali yang ahli hikmah. Banyak sekali yang kalimat-kalimat yang indahnya luar biasa. Tadi saya niat, wis, biar supir truknya dapat pahala dan truknya dapat ganjaran. Sementara supirnya juga nggak tahu, truknya juga nggak. Nggak tahu, maka mau saya sampaikan di pengajian. Boleh? Ini cakep, kalimatnya begini perlu diingat oh, sempat saya potret iya <guluh> <Cepret. tut> <tut> <tut> yeah, ini bukti nih ya pemirsa nih tidak kayak itu nih buat pemirsa di rumah di atas tuh ya perlu diingat oh, penting diingat pak penting diingat apa penting diingat berarti penting atau penting penting ya ngomong siapa At Truk, truk yang nulis siapa? yang punya yang punya? truk yang bawa siapa? sopir jadi sepanjang jalan, sopir ini dakwah salah satu korbannya Habib Novel Mb. Muhammad sepanjang jalan mandallah ala khairir kata Nabi Muhammad S.A.W siapa yang mengajarkan, memberitahukan satu kebaikan maka dia dapat pahala sama seperti yang mengamalkannya. Betul. Ih, sumber trik lagi nyopir, Sekarang pahala pengajian ini dia dapat semuanya. Modal nggak seberapa, pahalanya banyak. Curang. Betul. Makanya kalau punya helm kasih tulisan yang bagus. Kalau punya mobil kasih tulisan yang bagus. Jangan mobilnya jalan, panen dosa gambar yang enggak benar tulisan yang enggak benar Masya Allah helmnya diparkir orangnya masuk mall, helmnya maksiat karena tulisannya enggak karu garuan, nggak ngajak kebaikan tapi ngajak pada kebu, keburukan wajah juga begitu jangan sampai ibu-ibu wajahnya wajah maksiat Masya Allah tahu wajah maksiat Ya, wajah yang di wajahnya banyak hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu namanya wajah maksiat, ma contoh wajah maksiat apa? perengat permut masya Allah ini orang lagi senang seneng lihat wajah ibu langsung suntuk ya. langsung -sun. suntuk, perengat-perengut penggelap-penggelap sombong pada orang, lah. orang lain na'udzubillah amin penges, 7 cm tebelnya Tusuknya itu ya, tebal banget ya, masya Allah, harus berhias dengan hiasan-hiasan yang menyebabkan pria-pria di hadapan sana tertarik betul-betul, ya sampai muntah, ya tertarik sampai muntah, artinya Masya Allah gitu ya, ya mudah-mudahan ibu-ibu semacam itu, amin, amin, less is more, Tahu bu, less is more. Tandanan yang sedikit itu nilainya lebih elegan, nilainya lebih luar biasa. Semakin rut, semakin rendah nih nilainya. Menurut pepatah tadi less is more. Jadi ibu ngirit menurut para suami. Ya ngirit menurut para su suami, less is more. Sedikit benges, sedikit bedak itu more dapatnya. Duitnya akan lebih hemat Kemudian wajahnya juga akan Lebih indah Tapi tidak menimbulkan hal-hal yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala Kembali pada sopir trek sopir trek ini belum sampai tujuan ini Om oh, baru tadi Ya baru tadi di, di jombang ketemunya Ya ketemunya di Di jombang mungkin baru masuk Surabaya Ya mungkin baru masuk Surabaya Ini sopirnya masih nyopir Habib novel udah ceramah pakai ilmunya dia karena habis luar biasa penting untuk diingat pemirsa dimanapun anda berada penting untuk di diingat apa yang penting untuk diingat sebentar saya juga belum ingat ini kan harus kalau meriwayatkan itu harus pas jangan katanya-katanya ini kadang-kadang ibu-ibu gitu tadi di perapatan ada tabrakan terus gimana katanya tangannya putul padahal cuman tergo tergores ini namanya lebay ya lebih ini mau maudu itu ya hadisnya bisa ditolak tolak yang kepal bapak-bapak juga seperti itu kadang-kadang gimana orangnya wah keperlui terus remuk sirai padahal enggak ada yang ngepro enggak ada kepala yang remuk cuma ada suara teri teriak gitu itu makanya kita harus menyampaikan sesuai karena itu cek dan ri, cek bahasa Arabnya tabayun ya cari berita sejelas jelasnya jangan asal menyampaikan makanya saya foto biar apa saya nggak salah sebagai periwayat ilmu ter. kau tidak akan menikmati hasil hasilnya ini babe, hurufnya besar semua ya yang lainnya kecil begitu hasil hurufnya besar nanti yang paling besar paling akhir. Kau tidak akan menikmati hasil jika proses saja tidak kau jalani. Bagus ya? Kau tidak akan menikmati hasil jika proses saja tidak kau jalani. Masya Allah. Ini bagaimana ini? Ilmunya sopel truk di kepala Habib Novel ini. Ini sekali. Insya Allah panjang ini. Ya bisa panjang bicara pendek pokoknya saat senangnya hati saya pengen ngomong-ngomong pengen mandek-mandek gitu aja kok repot hidup gak usah dibuat rup, kau tidak akan menikmati hasil jika proses saja tidak kau jalani nah ini sekarang banyak orang tuh gak sabar gak sabar iya jadi intinya super trek ini pengen ngajari sabar roh. sabar Yai, Ustadz Habib, hutang saya belum lunas-lunas. Ya, kerjalah pergi ke pasar, usaha, waker doa jalankan. Yai, Habib, ke pasar itu udah saya lakukan. Panjat sepi. Panjat se, sepi. Ya, prosesnya jalani. Istiqomah, isti, istiqomah. Ada saatnya kamu tertawa, ada saatnya kamu nak Nangis, itu hidup Semalam saya sampaikan, Budi Madiun Contoh yang paling nyata dalam kehidupan Waktu kita lahir Ya, proses lahir kita itu Itulah hidup Coba ibu-ibu waktu lahir ketawa atau nangis? Bapak Sama ya, nangis Yang ketawa siapa? Yang lahirin Betul kan? Nangis Yang ketawa siapa? Yang lahirin dokternya juga ter tertawa bidannya ter tertawa kira-kira menyakitkan atau nggak menyakitkan itu kita lagi nangis beliau-beliau tertawa aku nangis kamu kok tertawa ya hidup seperti itu kadang-kadang di saat kita menangis orang lain tertawa kadang-kadang di saat kita tertawa orang lain mana menangis itulah roda kehidupan ya dijalani Gimana caranya biar bisa? Dalam tangismu ada tawa. Dalam tangismu ada tawa. Ingatlah setelah tangis kamu akan tertawa. Setelah nangis kamu akan ter tertawa. Prosesnya diikuti. Contoh. Bu, boleh nanya sama ibu-ibu yang di belakang sana, yang di depan sini. Boleh bu? Bapak minta nasi. Suami minta nasi. Ibu sudah masak di magic.com Sekarang kan modelnya magic-magic semua ya Magic.com Iya, pakai listrik gitu ya Tidak pakai kompor lagi Menurut ilmunya magic.com 30 menit mateng Nasinya Sudah bisa di Mati Bapak lapar Suami lapar Teriak-teriak Mana nasi? Mana nasi? Ibu ngomong sabar Pak 10 menit lagi Ma. matang betul eh suaminya nggak sabar nggak usah 10 menit sekarang saja saya mau nanya rasanya nasi atau setengah batu <tuh>. Rasanya nasi atau setengah batu setengah batu kemeletak gitu kan ya akas itu kemeletak Nah, kalau biar enak gimana ya sabar ditunggu itu akan jadi nasi tapi kamu harus ha? sabar nunggu nah sekarang ini yang menyebabkan manusia gagal dalam hidup adalah gak mau nunggu bu ini yang paling paling pinter menjelaskan ini ibu ibu pernah hamil bu yang udah punya anak pernah hamil pernah ada hamil langsung melahirkan coba kalau begitu positif hamil terus suaminya ngomong lahiro saiki lahiro saiki waras apa gendeng suaminya waras atau agak sakit jiwa itu baru dibilang positif kok minta lah lahir apa jawaban ibu ya sabar Mas ikuti proses nanti kamu menikmati hasil prosesnya apa muntah-muntah betul terus kecantikan setengah hilang. Makanya suami kalau istrinya lagi hamil jangan protes, Bu, kok tambah gendut. Ini kadang suami-suami kurang ajar ini. Udah istrinya tersiksa dengan begitu banyak beban, ya. Kemudian proses yang dulunya itu menguruskan diri sudah hampir berhasil. Gara-gara hamil akhirnya semua jadi melar dan mekar. Dalam kondisi seperti itu, suaminya bukan mengatakan, "Ayunya masya Allah, bukan kok lemu awal." <SILENCIO> Ini suami kurang, kurang ajar, nggak punya perasaan. Ikuti proses, ya prosesnya itu mungkin kecantikannya. Jadi, ya tambah gemuk, ya pipinya. Nah, pengalaman tadi. <SILENCIO> Ya kan ya, pipinya jadi bengkak. Kemudian... Kalau tidur, masya Allah, ibu-ibu yang hamilnya mulai besar itu suruh tidur tengkurap coba. Biasanya tidurnya ya tengkurap sekarang harus diatur melumah miring kanan kelamaan ya gak enak, miring kiri kelamaan nggak enak, kebingung bingung semua panas badannya karena ungkap ya sur, sumur, udah pakai AC dingin masih ke kesumuan. Tapi itu proses. Pengen punya anak, ya itu prosesnya. Sabar, oh. sabar kalau sabar dapat, enggak sabar enggak dapat Hai nah, ya manusia ini yang menggagalkan menggagalkan dirinya enggak bisa dapat hal-hal besar adalah enggak mau mengikuti pro proses contoh bahasin Ash'ali rahimahullah ya ya Wahab hasbullah rahimahullah berhasil mendirikan nahdlatul ulama namanya sampai sekarang dikenang apa kamu kira Nyantri setahun dua tahun tiba-tiba mendirikan NU NO. Apa kamu kira baca satu kitab kemudian mendirikan NU NO? Apakah kamu kira baca satu dikir wirid Kemudian didatangi orang banyak Semua minta petunjuk semua minta doa Apakah seperti itu? Enggak Beliau berguru dengan banyak guru. Melangkahkan kaki dari satu kota ke kota yang lain. Sampai meninggalkan tanah air. Pergi ke tanah suci. Berguru kepada Habib Husein bin Muhammad bin Husain al-Hamsi. Kakaknya Sayyidil Maulid, Sintud Dural. Berguru di sana selama enam tujuh tahun. Kemudian kembali ke tanah air. Berdakwah, belajar, mengajar tanpa henti. Dan akhirnya namanya dikenang sampai saat ini. Semuanya butuh yang namanya Ngikuti pro Proses Sekarang nih banyak orang pengen sugih dadaan Pengen Apa namanya punya murid dadaan Pengen punya Mengikut dadaan ya. Pengen punya nama besar Dadaan Kalau bahasa indonesianya karbitan Ya kar? Karbitan ya, karbitan ya rasanya B? Be Ikuti pro Proses Nah, banyak orang yang WhatsApp ke saya, kirim pesan itu. ngeluh saya udah nasehatin suami saya, babe. dan saya udah wiriti suami saya, tak di tapi kok enggak berubah ya? Babe? Tapi kok enggak berubah? Tuh, ini contoh ya. Saya sudah baca zikir yang diajarkan para habaib dan para kiai, sholawat ujian udah saya baca tapi rezeki saya kok seret terus ya kok gak lancar lancar, ada enggak yang batin seperti ini saya udah keliling cari judul sampai sekarang kok gak dapat? dapet jawabannya cuma satu kata ikuti proses sabar, dan ini tadi saya diingatkan sama sopir truk yang diingatkan sopir truk saya suruh nyampaikan pada masyarakat banyak orang sekarang gak sabar dan inilah yang disampaikan Nabi Muhammad SAW engkau akan selalu dikabulkan doamu selama kamu tidak tergesa-gesa selama kamu gak tergesa-gesa selama kamu sabar mengikuti proses doamu sudah dikabulkan tapi prosesnya diikuti sabar itu adalah kendaraan Wastainu Kalau mau ditolong sama Allah, mau ditolong sama Allah harus sabar dan harus salat. Sabar dan salat itu nggak bisa dipisahkan. dan untuk salat butuh sabar. Makanya sabarnya ditaruh di depan, bukan wastainu tapi wastainu Datangkan pertolongan Allah dengan cara sabar dan salat. Sabar dimiliki. Sehingga nanti menjalankan sholatnya itu sempurna Karena untuk khusyuk butuh sah? Sabar Untuk bisa dapat pahala besar sholat berjamaah butuh sah Sabar Untuk bisa berjamaah dengan istri butuh Sabar Untuk bisa jamaah dengan suami butuh Sabar Untuk bisa jamaah dengan satu keluarga Anak, istri, pasangan hidup butuh Sabar Untuk bisa khusyuk dalam sholat Ninggalkan handphone butuh Sabar Menjauhkan handphone dari sholat Ketika sholat yang disingkirkan Butuh sabar Kalau udah punya sabar Selesai ini masalahi hidup nah, orang sekarang yang gak punya sabar huhu, Pernah dimarah suami? Ngaku atau ngaku? Pernah gak dimarah suami? Pernah Pernah gak marahin suami? Oh sorry <tuh>, Terus-terusan Bapak-bapak, apakah anda korban dimarahin istri? Terus deh, saya kasih ilmu mau ndak? Istri itu semarah apapun, jenengan diamkan saja, kasih senyum gitu, nggak usah ditanggapi. Nanti kan selesai, nanti kan selesai, karena nggak mungkin nanjak terus. Ya, nggak mungkin nanjak terus. Butuh ending nggak? Orang ini butuh ending nggak? Butuh kan? Jadi nanjak. Dia butuh titik kembali. Nah, lah kalau waktu nanjak kamu ikut nanjak nggak pernah balik. Tapi kalau satunya nanjak, satunya diem loh, kok nggak ikut ya? saja nanjak kok nggak ikut ya? Akhirnya dia kau kembali ini namanya ilmu-ilmunya Pak sabar ojo kesusun kata Nabi Muhammad s.a.w sifat tergesa-gesa itu ilmunya setan setan yang kan? ngajari makanya kalau hajat mau kabul nih tak jamin kabul pasti kabul. kalau hajat mau kabul minta orang tua suruh doa Bu doakan saya, ayah doakan saya. Kalau mau agak cerdas, suruh ngamini saja. Ayah, ibu, tolong diamini. Ini yang dilakukan Habib Ali al-Habsyi, Maulid Setiap hari nyamperin ibunya, Bu doakan anakmu Ali habsyi dapat keramatnya wali fulan, wali fulan, wali fulan. Tadi saya baca keramatnya begini-begini. Doakan anakmu dapat Bu, amin. Ibunya, amin. Bu doakan anakmu dapat begini-begini. Ibunya, ah. amin coba lihat nih berapa banyak kita ini punya orang tua punya orang tua enggak pernah minta doa betul-betul Masya Allah ketemu Habib di sebelah kanan saya Habib sebelah kiri saya ketemu Ustadz ketemu kiai, itu bro minta doa-doa habib ayo habib ya doa habib doa, orang tuanya di rumah itu kalau doa enggak pakai syarat apa-apa doanya orang tua sebejat apapun orang tuanya kana kafir, meskipun orang tuanya kafir kalau mendoakan anak langsung diterima sama allah taala tapi kalau doanya saya dan para hafif ini masih tanda tanya loh serius tanda tanya melawan orang itu apa ya tanda tanda tanya nah kalau saya tadi mampir di rest area kemudian saya makan sesuatu ternyata makanannya mengandung sesuatu yang haram itu doa, doa saya diblokir itu minimal empat hari gak kabur Diblokir, tahu nggak tahu loh, nggak tahu juga kena imbasnya. Saya mau nanya ada orang keracunan, mati atau nggak mati? Keracunan racun tikus tiga bungkus, tapi dia nggak ngerti kalau itu racun tikus. Kena kena keracun nggak dia? Keracunan atau nggak keracunan? Keracunan mungkin bisa mati, mungkin sakit parah kan begitu ya? nggak ada alasannya, saya nggak tahu itu kalau ada racunnya kamu tahu nggak tahu efeknya ke kena makanan haram minuman haram pakaian haram yang punya, tahu nggak tahu tetap kena pengaruhnya. jadi doa yang paling bisa dipercaya doanya siapa kalau begitu? doanya orang doa. jangan, ya khusus bagus, bagus ya. tapi doa saya ini masih tanda tanya, kecuali malam hari ini. Kalau malam hari ini pasti doa saya. Hmm, saya loh ya, yang lain, wallahualam. Saya nggak tahu yang lain. Kalau saya, saya tahu, kenapa? Karena jaminan dari Nabi Muhammad SAW. Mesti ngumun kafe ya. Ini bukan ilmu klinik, bukan aneh-aneh. Ya. Ini ilmu hadir Doa Musafir mustajab, begitu sabda Nabi Muhammad SAW. Doanya musafir pasti diterima Sama Allah Ta'ala dan saya safar Bukan safar pendek ini safar Tawil ya, bukan safar kosir Perjalanan panjang Lebih dari 200 ki Kilo Boleh kosor pol ini ya Boleh kosor pol Ya ini musafir Safarnya untuk ta talim Untuk belajar, cari ilmu Nyeneng no dulur Ini jelas musafir, doa saya Pasti kobun, malam hari ini sekarang nah, di rumah nanti tanda tanya lagi status di rumah bukan Musa musafir sama saya musafir ada jaminan dari Nabi Muhammad s.a.w. Nah, kalau orang tua safar gak safar toat atau bejat doanya orang tua buat anak pasti kabul pasti kabul pertanyaan saya lah minta doa sama orang tua ini yakin atau enggak yakin sih banyak anak gak percaya doanya orang tua orang tuanya gak pernah dimintain doa bagus minta doanya Habib, Syekh Kiai, Ustadz siapapun, orang yang dipandang punya ilmu, dipandang soleh pak, bagus kita memang disuruhin minta doa pada orang lain, tapi doa orang tua jangan sampai ditinggalkan minta sama orang tua kita masing-masing bupak doakan, bupak doakan beruntung yang dua-duanya masih hidup ya, kalau sudah meninggal nih Mau minta doa, harus ke kuburan dulu, ziarah dulu. Ya, kalau masih hidup kan di rumah, tinggal minta, Bu, doakan. Dan tahu jawabannya langsung, brosok gitu ya. Tahu, tuh, nona enak, insya Allah. Selesai. Nah, kalau udah meninggalkan, kita punyanya iman. Pasti mendengar, pasti menjawab, tapi butuh iman yang semacam itu. Nah, setelah didoakan oleh orang tua, setelah didoakan oleh siapapun, yakinlah, pasti kok yakinlah pasti kabul tapi prosesnya ikutin jangan tergesa gesa nah ini sekarang ada oknum-oknum kurang ajar gak beradab Masya Allah datang ke satu habib datang ke satu ustaz datang ke satu kiai yai minta amalan biar saya ini jadi orang yang sukses dunia akhirat yai yang ngajarin baca munjia seribu kali siap yai diamalkan sama dia Munjiah seibu kali baru seminggu baru sejumat baru sepekan diamalkan ternyata dagangannya bukan laris tambah sepi tambah sepi langsung pindah ke Kiai yang lain pindah ke Habib yang lain ya, ya Habib saya kemarin udah di tempat Habib novel dikasih amalan sama Habib novel sholawat Munjiah tapi enggak hasil saya butuh amalan dari Habib atau Kiai Masya Allah ya untungnya ini Kiai nya sama Habibnya paham ini orang enggak beres nih. kurang ajar dijawab masalahnya bukan amalannya masalahnya kamunya amalannya ya sama saja saya juga akan kasih amalan sama kamu yang model begitu karena kita satu tunggal guru tunggal ilmu nah dokter ulama ya amalannya ya Yasin amalannya ya kubur amalannya ya sholat tolawat nariyah munjiyah dan semacamnya simtuduror barzan jibur dibak, itu amalannya yang diperlukan sabar dulu, sabar tunggu istiqomahkan. nanti Allah akan tunjukkan hasilnya ini kok diam semua kenapanya pelaku gimana sering gak sabar ya Kesusu ya? tergesa tergesa-gesa jangan tergesa-gesa Bip kasih contoh lagi ya biar lebih apa namanya mah masuk ke kepala kita ini uh, Buat kopi Buat kopi yang buat ko kopi Untuk buat kopi itu enaknya pakai air panas atau air dingin nah, Air panas ya Walaupun nanti kalau setelah itu didinginkan dikasih es jadinya juga enak tapi prosesnya buatnya pakai air Air panas, ada orang nggak sabar olah sama-sama air kok. Minta kopi tapi airnya air dingin. Kopi malam, sidomukti. Ya sidomukti, disoi air dingin, air es, saya mau tanya, jadi kopi? Enggak. Yang ada ya ampas, minum amp? ampas. Kamu harus sabar. Masa air tunggu waktunya sampai panas benar. Cor! Ya, jangan langsung diaduk. Benar kan ya? Ilmunya buat kopi, jangan langsung diaduk. Tunggu berapa saat, setelah itu baru dia, diaduk. Nanti kamu akan merasakan kopi yang eh, enak. Nah begitu pula dalam segala hal kalau kita mau dapat hajat dunia akhirat termasuk amalan-amalan salawat, munjiyah, nariyah, yasin dan lain seba sebagainya yang dibutuhkan adalah istiqomahkan gak perlu banyak-banyak sebetulnya tapi istiqomah nah, jadi masalah ini banyak semua diamalkan gak ada yang istiqomah oh dulu saya pernah amalkan munjiyah gimana kurang cocok ganti nariyah saya udah coba nariyah seminggu ya kurang cocok saya tak ganti, tibul kuluk saja. Tibul kuluk juga saya kurang cocok. Ganti ini, ganti ini, ganti ini, ganti ini, ganti ini, ganti. Akhirnya jeglek. Terakhir orang kongsuet. Memang dibutuhkan adalah sabar. Solat. Orang kalau solat selesai dosanya diampuni. Tapi ya sabarlah sampai salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Selesai dosanya diamp diampuni. Tapi sabar prosesnya diikuti termasuk diantaranya mohon maaf untuk orang-orang yang berumah tangga boleh ya saya masuk bab itu ya berumah tangga habib saya jatuh cinta pada suami saya lebih bagus ya Nah itu masalahnya habib. kenapa saya tidak bisa jauh sementara suami saya harus selalu menjauhi saya Nah, kalau suaminya di rumah, gimana repotkannya? Karena suaminya harus selalu keluar dari rumah. Menjauhi is, istrinya. Betul. Sementara istrinya istrinya harus di rumah. Jaga anak-anak. Terus istrinya ini semakin jatuh cinta sama, -sama suami. Masalah atau masalah? Yang paham yang jatuh cinta. Model-model begini ini wallahualam. Wallahualam istri, ini kan pria-pria semua istri jatuh cinta aduh, sebelah kanan saya banyak yang senyum-senyum kelihatannya -senyum, merasakan yang sama gitu ya. cintanya semakin besar pada suaminya, sementara suaminya subuh harus pergi keluar kota, bawa mobil bawa dagangan, dari pasar yang satu ke pasar yang lain, selama di rumah saya terus terseksa dengan rasa cinta saya baby. terus kalau begitu lebih baik, hubungan saya dengan suami saya akan saya akhiri saja Kok begitu? Yang pada saya tersiksa punya suami yang saya cintai, lebih baik saya cari suami yang nggak saya cintai. Saya mau nanya, ini jelek apa gendeng itu? Ya? Itu bisikan setan, bisikan setan. Sabarlah. Ya, yes, sabarlah. Dengan cintamu sabarlah. Proses itu, pro, proses. Nanti kamu akan bisa menyiasatinya. Oh, sabar ya. Nanti kalau pulang ketemu bojong Mesem ya Allah, walaupun cuma satu menit, tapi dengan penuh cinta, seperti para wanita yang mengiris-iris jarinya melihat Nabi Yusuf dengan pandangan yang penuh sah sayang. Jarinya diiris gak kerosot seperti yang disampaikan ya, gak, gak terasa. Itu kan gak lama, sebentar dong aja bisa seperti itu. Tapi cintanya luar. Biasa, kalau kamu pandang suamimu dengan penuh cinta, walaupun sesaat, engkau akan kehilangan dunia dan merasakan surga. Tinggi, <tong> ding ding ding tinggi, tinggi, tinggi, tinggi, tinggi, tinggi, tinggi, tinggi, tinggi, tinggi, tinggi, merasakan surga tinggi, tinggi, tinggi, tinggi, tinggi, tinggi, tinggi, tinggi, tinggi, tinggi, bisanya merasakan hasil itu kalau punya cinta, cinta. tapi setiap cinta ada harga rasa nggak enak itu yang dirasakan sahabat r.a sahabatnya kanjeng Nabi Muhammad s.a.w itu adanya fauban Anhu. fauban itu sampai sambat ya Rasulullah saya ini bingung nah, kenapa Loh, saya baru pergi ke toilet sebentar saja udah nggak kuat kok nggak lihat engkau sebentar tuh saya nggak kuat terus saya bayangkan Nanti kalau saya masuk surga Terus apa bisa menikmati surga saya Lomong saya ini kelasnya kelas budak Ya hamba biasa Kamu kan pimpinan para nabi, pimpinan para rasul surga ya, Surgamu pasti surga yang luar Biasa aku karena melayani, melayani dirimu sasalam, Ya insyaallah pasti masuk surga Cuman ya surga saya Surga kelas batur, pelayan Beda dengan pimpinan nabi dan, dan rasul Ya saya mungkin bisa menikmati surga Kalau jauh, jauh dari muai nabi Muhammad SAW Bayangkan nih, cinta, ya memang gitu ada imbasnya. Imbasnya apa? Rasa nggak enak ketika jauh dari ke kakak, kekasih. Tapi karena ini cinta sama suami, hukumnya wa, wajib cinta sama suami itu pak pahala. Rasa nggak enak itu harus kamu rawat. Ini proses untuk mendapatkan kenikmatan yang luar luar biasa. Ini kok domblong semua kenapa? Ini? <tik> Nah, nah, nah, nah, nah. Wow, Oke, jadi nanti Bu, kalau suami marah-marah, gak jelas dengan mengatakan ini kerjaan kok begini. Bla -bla -bla -bla, bla bla bla bla bla bla bla, ngeluh kesah, ibu cukup tunjukkan ceramah ini. Ikuti proses, kamu akan dapatkan hasil. Ikuti proses, kamu akan dapatkan hasil. Ada orang itu jualan pisang goreng ngeluh, gak laku baru nawari sepuluh orang bilang gak laku tawari dua ribu orang nanti kamu baru bilang gak nggak laku ada pemuda bilang saya gak laku setiap ngelamar ditolak baru ngelamar lima orang ditolak saja kok udah bilang gak laku Masya Allah gak pede padahal jumlah perempuan di Indonesia unlimited mestinya gimana berhenti di perabatan setiap lihat perempuan mau gak tinggal sama aku caranya gimana yang gak satria-satria pasang spanduk ya membutuhkan pasangan hidup wah kalau minat, ya hubungi nomor ini atau langsung samperin saya Masya Allah, kalau satu bulan nggak laku nasib saudara-saudara <tuk> <tuk> ya insya Allah lah laku dapat insya Allah, namanya sungguh sungguh, sabar, ikuti pro proses, jangan tergesa-gesa Habib, saya udah dua tahun nikah belum dapat anak, ya ikuti proses ikuti pro, proses kalau udah waktunya, kamu akan da dapet, tapi prosesnya di Ikutin, nah, ndak sabar. Inilah yang selalu dibisikkan sama setan: diajak tergesa ke gesa. minus tergesa-gesa itu adalah sifatnya sih.